Semoga ke kita juga bisa bikin apa ya sebuah program mungkin atau course yang bisa closing bukan closing the gap juga sih upskilling ya, lah upskilling ya. Iya ya, betul upskilling sih kayak gitu. Karena kan di hmm. kan kita banyak senior ya yang udah udah ada udah gabung di deep Tech juga gitu kan. yeah. Jadi semoga ini ide-ide uh, kita itu bisa bisa ngebantu dunia teknologi di Indonesia lah.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 Halo, selamat datang di edisi spesial Ceritanya Developer. Selamat tahun baru semuanya buat yang mendengarkan. Ini edisi spesial karena kita rekamannya, biasanya saya sama narasumber, sekarang saya narasumbernya dua. Narasumbernya adalah orang di belakang layar Ceritanya Developer. Orang-orang ini yang yang tanpa mereka, Ceritanya Developer mungkin hanya akan jalan 1, 2 tahun atau tiga tahun maksimum. Tapi karena ada mereka yang bantuin segala macam, mulai dari scheduling, apa, undang narasumber, kemudian rescheduling kadang-kadang, terus editing, terus publishing, terus dibikinin uh, q, uh, apa wordingnya dan lain-lain akhirnya sampai bisa didengarkan oleh teman-teman semua, jadi saya mau kenalin salah satu, satu yang pertama ada Ibu Sari yang juga produser di podcast lain, halo, halo. banyak sekali dia podcastnya. Halo, halo, halo, halo. Hai Mas Riza. Gimana tahun barunya? Bisa tidur? <laughs> nah, tahun baru tuh ya mungkin udah usia ya cuma di rumah aja lihat melihat apa sih kembang api dari rumah terus habis itu tidur. <laughs> <laughs> oh, iya. Lihat orang bakar duit ya. Iya. <laughs> betul, betul, bakar betul, betul. duit. Iya, <laughs> <laughs> ya, betul-betul. <laughs> Dan eh, ini juga uh, ya member baru ya, anggota baru ya, anggota baru dari apa? podcast Kerajaan Podcast <laughs> Deep Tech. <laughs> <Kerajaan> <laughs> Ada Zarvan yang baru bergabung. Halo, Zarvan. Oh. Halo Zarvan. Halo Andre, halo Halo. Halo. Nah, di, di episode kali ini kita akan bahas ini ya, lebih ke review ya gimana perjalanan cerita yang developer sepanjang 2021 ya. Hmm, gimana Sar? Ada yang bisa di-share? Mungkin kita ngobrol dari dari awal kita merge aja kali ya, Mas dari mulai, mulai. cerita developer awal ya. dari Mas Riza sendiri sampai akhirnya diserahkan kepada saya. <laughs> nah, betul. Jadi itu dulu kenapa Mas Riza? Apanya kenapa? Ya kenapa di merge ke deep tech? Iya jadi kan uh, cerita developer ini kan bahkan sebelum ada deep tech juga udah ada kan. Jadi dulu tujuannya adalah yang pertama untuk uh, apa ya? Untuk inspirasi nambahin motivasi untuk Mengangkat developer-developer yang mungkin tidak terlalu dikenal sama teman-teman uh, yang dengerin. Hmm. Mudah-mudahan dengan adanya ceritanya developer, jadi mereka lebih dikenal. Jadi lebih ada panutan gitu ya, lebih ada suri tauladan lah gitu. Gak orangnya Inspirasi, itu aja. Ya. Inspirasi. Ya, karena kan kalau diperhatiin beberapa orang yang kalau gue tanyain, ngobrol gitu ya. Biasanya inspirator uh, orang yang menginspirasi itu jauh gitu kayak... Misalkan Elon Musk gitu ya, Mark Zuckerberg oh, iya. gitu kan, uh, terus yang apa uh, dan lain-lain gitu Tapi itu kan terlalu apa ya, nggak bisa dijangkau gitu, nggak bisa ketemu mm. orang, sama orangnya gitu, sulit kan mm. Nah makanya gue pengen ada apa ya, sosok-sosok lokal yang mungkin bisa ketemu Kalau ada meet up offline gitu ya, bisa ngobrol langsung ada ada kemungkinan ketemunya gitu Jadi akhirnya mm. dibikinlah ini podcast yang tadinya dalam setahun itu cuman produksi 8 episode aja, jadi tiap bulan satu tiga bulan istirahat. Tiga bulan istirahatnya 3 bulan. banget istirahatnya. Terus habis itu ngobrol-ngobrol sama Aji kan. Deep Tech mau bikin podcast. Nah daripada nambah kerjaan gue lagi bikin podcast lagi. Gue bilang ya kenapa gak dilanjutin aja ceritanya developer. Sembari bikin podcast yang lain kalau ada, ya kalau memungkinkan gitu. Akhirnya muncul kan kode nol muncul OKR, kurang lebih kayak gitulah apa sejarah kenapa akhirnya Deep tech, apa akhirnya masuk membantu ceritanya developer dan semenjak masuknya Deep tech, wah trafficnya luar biasa sih, bisa naik dua kali lipat atau tiga kali lipat gitu dibandingkan iya, sebelumnya. Iya. Aku masih ingat sih waktu awal-awal tahun, Enggak sih, enggak sampai enam bulan Mas Riza pertama Jadi sejak kita merge gitu Kayak tiga bulan pertama itu hampir 1000% ya untuk Kenaikan yes. followernya itu itu yes. uh, Keren banget sih Aku sendiri yang ngerjain gitu Kan dulu awal-awal tuh kayak uh, Sering dapat masukan juga ya Mas Riza Kayak yang kemarin banyak, banyak, Mas uh, Riza banyak. kirim Itu sampai dia ada seorang developer Yang pengen jadi, bukan developer sih Mungkin dia junior gitu ya yeah. Pengen belajar jadi developer Sampai keren banget, sampai bisa saya diundang di cerita developer, jadi hmm. seakan-akan itu developer yang diundang ke cerita developer itu, developer yang udah dewa semua gitu loh. Iya. Jadi sampai ada beberapa narasumber pun yang aku approach untuk aku undang ke sini, itu minder gak mau gitu, Mas Riza. Padahal hmm. tuh orang udah keren banget, gue inget tuh, gue gue sempet tau, boleh gak sih? Sama <laughs> <laughs> <Sempet tahu, laughs> boleh gak sih? Gue janganlah, jangan-jangan. Oh, gue tahu. gue yang ini bisa disebut nih, uh, nah. rama kan? Rama, iya, ada rama, <laughs> ya ada rama. Terus ada beberapa founder startup juga Aya. Aya. yang Aya. gak tahu ya. Mungkin mereka merasa imposter ya, apa Imposter syndrome ya, imposter mungkin ya. Ini sampai hmm. beberapa kali, sampai aku deket-deketin, aku ajak, aku ajak ngobrol di luar kerjaan gitu. Dia tetap loh, tet tetap gak mau gitu. <laughs> aku jadi segitunya ya. Jadi, Iya, jadi kayak kita tuh jadi benchmark kali ya mas ya Di kalangan podcast di, untuk eh, podcast apa ya, podcast teknologi di Indonesia Itu sih mm -hmm. asumsi aku ya, tapi memang mm -hmm. dari beberapa, apa sih, beberapa masuk DM dan email Dan itu dari pendengar sih begitu sih mm -hmm. Jadi cepet yeah. tangan dulu dong buat kita, yeah. kita udah jadi benchmark, Yay. Nah, Zarvan gimana nih? Zarvan udah masuk ke ceritanya developer gimana? Pertama-pertama kamu masuk gimana, Van? Gimana rasanya? Walaupun aku lulusan IT, SMK, cuma kayak belum terlalu paham gitu loh. Maksudnya, ya bisa disebut salah jurusan sih waktu SMK. <sum> Banyak yang masuk di gini ya? Iya, <sum> <sum> <Yeah>, iya. <yeah. sum> <gup> Jadi, okay. SMK masuk IT, cuma nggak memperdalam. Tapi setelah masuk di tech, kayaknya kalau misalnya aku nemu Ya, podcast ceritanya developer ini dari lama mungkin bakal agak tertarik gitu ya. Soalnya kan, dari aku yang uh, masih dibilang kayak buta gitu ter- uh, dunia tech, tapi setelah masuk podcast di Tech, uh, kayak dengerin ceritanya developer terus kode nol. karena aku juga udah edit beberapa, beberapa episode, ada empat episode kalau enggak salah, dan dua yang udah di-upload itu tuh ya cukup menyenangkan aja gitu dengerin orang ngobrolin tentang dunia tech oh tapi ini menarik juga nih berarti ada orang-orang seperti Zarfan yang merasa salah jurusan padahal sebenarnya kurang kurang inspirasi aja iya, iya. gitu sih? sih mas soalnya kurang eh, awalnya juga aku kurang banyak tahu ya maksud tokoh-tokoh tech yang ada di Indonesia gitu seperti kata Mas Riza tadi jadi eh, setelah tahu tuh malah kayak Harusnya sih dari hmm. dulu gitu dengerin itu Berarti exposure kita harus ditambah nih next mas Riza Iya betul-betul Oh ya aku, aku ada ada info lagi nih Bahkan kita itu jadi benchmark juga Untuk podcastnya pemimpin ID loh Itu leaders oh, ya? journal Iya hmm. jadi mas Ade tuh ceritakan dia lagi bikin leaders journal podcast Dia ng ngobrol sama founder atau sama orang-orang hebat lah Untuk ngomongin soal leadership uh, Dia bilang iya benchmarknya itu dari cerita developer sih Sar Kayak oh. gitu Jadi memang kalau aku dengerin Kan aku sebagai konsultan di situ ya uh, Jadi mereka tuh QC-nya di aku gitu loh hmm. Mereka yang garap, terus QC-nya di aku Nanti aku kasih tinggal kasih masukan aja Itu pas aku ngeliat ya memang ada beberapa poin tentang uh, Yang dari cerita developer Tapi uh, diambil juga gitu loh Hmm iya iya iya Keren gitu Mas Riza kerjaan gitu ya Luar <laughs> biasa ya Nggak nyangka gitu Ternyata banyak menginspirasi orang banyak ya Memang apa ya Memang tujuannya itu sih Jadi ya mudah-mudahan uh, Tujuannya tercapai gitu Ya sejauh ini kayaknya udah tercapai sih Cuman gimana tinggal mempertahankan aja Iya itu salah satu kunci yang paling berat ya Untuk konsisten Oh iya sama mungkin uh, perubahan yang terbesar yang gue rasakan adalah Ketika di take over sama dipeg uh, Yang awalnya hanya sebulan sekali terbit sampai 8 bulan Terus tiga bulan libur Terus habis itu sekarang sudah dua uh, minggu sekali Jadi sebulan bisa dua episode Itu uh, juga salah satu yang menyebabkan Traffic nya naik Iya yeah. yeah, sih Karena kalau kelamaan sebulan sekali Ya nanti orang udah lupa gitu ya Iya yeah, orang keburu lupa yeah. Dan aku inget ya Waktu awal-awal promosi cerita developer tuh Aku agak spamming sih Ke grup-grup <laughs> Ke grup-grup <laughs> uh, tag gitu ya Mungkin Mas Rizal juga tahu gitu Tapi yeah. uh, At least it works gitu kan <laughs> It works gitu yeah, yeah. kan Banyak orang ngerti gitu Dan sekarang jadi benchmarking Jadi uh, mohon maaf jika aku spamming Ke beberapa komunitas-komunitas tag ya Maaf itu sebagai secara saya jualan. Ini <laughs> eh, gak apa-apa, jualan inspirasi kan kita jualannya gratis kan. Kecuali kalau iya. jualannya berbayar gitu kan. Kalo iya, gratis, iya. iya okay harusnya lah. didukung dong. <laughs> <Yes. laughs> Oke, okay, tahun ini kita banyak prestasi ternyata Mas Riza. Oh ya, yeah. apa tuh? Mungkin bisa di, diceritakan. Ya, yeah, gitu. Jadi kalau dari Spotify rap yang kemarin, kita itu di tahun ini dapat posisi 135 nih. Selama wow. dua hari di... Uh, Spotify Podcast Chat Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Emang eh, sih sebenarnya ini turun daripada tahun kemarin. Ke tahun kemarin kalau nggak salah di posisi 46 ya. Cuman ya nggak apa-apalah. Karena tahun ini itu kita rekamannya fully online juga kan. Alhamdulillah juga ya selama pandemi kita masih bisa rekaman. Aku tuh dulu pas awal-awal pandemi itu agak stres gitu kan. Karena untuk menemukan apa sih formula rekaman online yang bagus itu. Trial error banget kan kita awal-awal ya Mas Riza ya. Iya, ya ampun. Iya, susahnya. Pake beli -beli alat macam-macam nggak mm -hmm. jadi. <laughs> karena sebelumnya kan kita rekamannya offline di studio ya. kan dan itu cukup nggak mm -hmm. pernah nemuin masalah kayak audio gimana gitu kan. Iya. Cuman sekarang kita ada kalau ada jaringan bermasalah pun pasti ngaruh ke kualitas audio dan belum narasumbernya. Tapi menariknya tuh hmm. di karena kita pandemi dan online kita tuh bisa reach out beberapa narasumber yang dari luar negeri ya, Mas Riza ya, ya? Yang jauh-jauh. Ya, lumayan banyak. Kayak misalnya, kayak Dersa Arsat tuh yang dia di... Uh, German. German ya deh. Dia Jerman ya, dia Jerman. Terus siapa German. lagi? Mas Doni ya, Mas Doni ya, dari EWX. Eh, dia di Singapura. Terus, Terus ada Kevin dari Jogja. Oh iya, Kevin. Kevin Jogja. Terus siapa lagi? Oh, Mas Riza yang sama rekaman sama orang Google apa ya, Mas? ya Sama, iya, sama William. Yang <tuh> apa topiknya tentang bangkit ya. Itu juga... <tuh> Oh, dia di Zurich iya, iya, iya. dia di Zurich Zurich itu Eropa ya? Jerman Oh Jerman Oh ya oh, ya iya. menariknya tuh juga mereka tuh kan orang-orang uh, di luar di tech club ya yang kemudian yeah. bisa mewarnai kita gitu loh hmm, uh, kita ada 23 betul. episode yang uh, diputar selama seratus empat belas kali ...oleh 14.667 pendengar di 33 negara loh. Oh, keren, keren, keren, keren. Oh pertumbuhan pendengar kita 40% nih Mas Riza. 40% ya. 40% dari kita tuh Desember 2020... Uh, ...cuman 10.000 sekian pendengar. Sekarang udah sampai tadi ya, 14 ya hmm, 655. Mantap. Nah dari 33 negara itu 93% dari Indonesia wajar ya. Tapi 3%-nya ada dari Amerika... Halo teman-teman dari Amerika Serikat, ceritanya. Halo Mas Arya. Mas Arya oh, oh. ini ya. Indonesia, Amerika Serikat tiga persen, Singapura satu persen, Jerman satu persen, UK satu persen, Malaysia satu persen, Jepang, wah oh, banyak ya bervariasi. Ternyata banyak juga. Orang-orang Indonesia mungkin mungkinnya di sana yang dengerin. Iya mm -hmm. karena memang ya kita masih pakai bahasa Indonesia ya, jadi ya iya. uh, tentu tentu aja pendengarnya adalah orang-orang Indonesia yang mungkin ada di luar negeri gitu. Yeah. Dan menariknya Mas Riza, kita itu mm -hmm. juga ada exposure loh di media lain Mas Riza. Oh iya kita kita di di feature ya sama beberapa media Aha. ya. Aha, betul ada kita masuk lens ya okay, masuk bins yeah. <laughs> terus sebenarnya ada beberapa blog blok yang bikin kayak tulisan tentang uh, misalnya kayak beberapa podcast uh, teknologi yang hmm. uh, didengarkan Instagram kayak. juga banyak ya mm -hmm. Instagram di mana aja Evan? Ini tuh ada di inovatif di inovatif teknologi kita jadi podcast uh, masuk ke list podcast untuk programmer terus mm -hmm. ada juga di apa namanya ada di podcast.id juga uh, Masuk ke nominasi podcast Oke. teknologi. Iya. Dan sebagian besar pendengar kita nih dari Spotify ya, sepertinya iya, ya. Iya, iya, iya. Padahal sebenarnya kita di, bisa didengarin di banyak. Platform. Iya, banyak platform ya. Kayak di Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Tapi mungkin nggak tahu ya. Di... Ada, ada, presentasenya sih. Jadi Spotify itu 74%. Apple Podcast 6, Anchor 5, Google Podcast 5%. persen. Iya. Jadi. Uh, salah satu kekurangannya dari podcast adalah interaksinya sama pendengar, kan? Uh -huh. Kita kurang interaktif kan, gitu kan? Uh -huh. uh, makanya kemarin kita inisiatif pakai diskusi dotek. Harapannya kalau ada pertanyaan lanjutan yang ti tidak sempat ditanyakan di podcast, mungkin bisa ditanyakan di sana. Kita bisa tanyain kenal sumbernya, gitu. Uh -huh. Makanya tujuannya ada di diskusi dotek, gitu. Walaupun bentuknya blog, tapi kan ada komentar tuh. Jadi bisa dikomentarin di situ, gitu. Uh -huh itu nanti memang harus ada apa ya strategi khusus kali mas ya yeah, untuk yeah. untuk apa namanya aktivasi di diskusi data. anyway mm -hmm. kita juga apa namanya ada beberapa masukan nih mas dari teman-teman ya yudis yudistira mm. yudistira dia uh, bikin review di Apple Podcast dia bilangnya gini one of the most enjoyable podcast for Indonesian devs Please don't stop this podcast, I'm willing to do a monthly donation for this kind of podcast I hope you guys can make uh, the audio better to make this podcast more enjoyable Aduh, hmm. keren banget tadi Berbiasa. Mau donasi lagi ya Alhamdulillah, <laughs> Sip -sip. demi uh, bahan bakar kita ya, donasi iya. mm -hmm. Donasi itu motivasi sebenarnya, <laughs> motivasi sama hmm, ya iya. itu improve audio tadi kalau misalkan donasinya hmm, hmm. banyak kan kita bisa beli alat ya yang lebih bagus gitu. Iya iya iya. Ya ini juga jadi ini ya alis improvement masukannya. kita ya. ya. Betul. Idenya apa Mas 2022 Mas Riza? 2022 sebenarnya pengen lebih ini sih apa kalau Mungkin dua tahun terakhir ini kita kayaknya terlalu script ya Apa, hmm. uh, diskusinya itu terlalu betul, betul, scripted betul, betul. gitu Jadi kayak tanya jawab biasa gitu hmm. uh, Gue pengennya 2022 itu lebih uh, dialog, lebih ke dialog hmm. Ya, jadi, ya, ya di personalize berdasarkan si narasumbernya misalkan narasumbernya dari apa dedengot komunitas ya kita ngomongin komunitas misalkan dia orang data science kita ngomongin data gitu. Hmm. Jadi pertanyaannya mungkin akan berbeda-beda tergantung narasumbernya. Ya, ya, ya. ya karena kan setiap narasumber dia juga punya keunikan sendiri-sendiri ya. Betul. Ya kan pasti betul. yang diundang ke sini pasti dia bisa jadi apa ya? inspirasi lah ya. Mm -hmm. That's why itu kemarin aku juga berusaha, kalau aku sih pengennya mas, uh, tahun ini kita tuh agak inklusif gitu loh Dalam arti, yaitu beberapa orang kan menganggap, wah di cerita developer tuh udah star semua nih di developer Ya sebenarnya aku pengen kayak, kita udah nampilin kayak Kevin gitu ya, dia masih yeah. SM, SMP ya SMP, SMP tapi ya. dia bisa bikin karya gitu, terus kemarin juga ada Fauzan kalau nggak salah ya yeah, Yang belum so, publish, eh, Firdaus <laughs> Oh iya, paut pautan, yang pautan. udah publish, pauzan ya. yang belum publish ya. Iya, itu sama-sama mereka dari SMK, SMK gitu loh. Jadi yeah. biar ada exposure bahwa SMK ini juga keren juga sih lulusannya kayak gitu kan. Ya ya aku pengen-pengen ngasih banyak itu biar mungkin uh, mindset orang-orang agak terbuka gitu loh. Biar kalau oh jadi developer tuh sebenarnya dari berbagai jalur tuh bisa gitu. Apakah akan ada podcast baru? nggak sih mungkin video sih aku aku pengen ke kita aktifasi YouTube sih karena YouTube kan YouTube, ya. apa ya uh, belum dijamah ya tapi iya. itu masih ide nanti sih. aduh yeah, yeah, yeah, yeah. seru nih seru nih iya hmm. yeah, kita juga ada beberapa pendengar walaupun yang uh, tidak sebanyak yang di audio yang di video di YouTube ya sekarang masih hmm. di YouTube uh, channel YouTube gue ya jadi masih hmm, nebeng hmm. gitu lumayan juga yang dengerin gitu walaupun cuman ada artwork sama apa namanya uh, Audiogram gitu hmm. Karena kita belum bisa provide uh, video ya Pengennya sih, hmm. pengen banget ada video Cuman uh, lebih effort, effortnya lebih gede Karena edit audio lebih gampang daripada edit video Dan kita masih uh, belum ada tim yang dedicated Betul. Untuk ini ya, uh -huh. untuk video Semoga yeah. uh, tahun ini kita bisa Karena sekarang kan memang Udah berubah nih aku mas Riza yes. Yes. <laughs> <laughs> Udah nggak podcast produser lagi Jadi ya ada keleluasaan untuk Mewujudkan ide-ide ini sih Nanti yang bakal take over semua ini Zarvan nih ya Van Zarfan. Siap nggak Van? Siap mbak <laughs> Ya dan mungkin karena menariknya itu ada sekarang udah ada beberapa brand yang approach kita sih Mas Riza deep Tech gitu ya. Mostly kadang mm -hmm. beberapa tuh dia bilangnya dengerin cerita developer loh serius. Oh, iya, bahkan iya, iya. Uh, bahkan uh, apa namanya tadi uh, Mas Riza kita bahas apa Mas Riza? Kompetitor uh, ya competitor kompetitor brandnya Mas Riza. <laughs> Activate. <laughs> ya kompetitornya Activated pun mendengarkan gitu, gitu ya? <laughs> <laughs> <laughs> iya betul. Ya. Uh, kalau di dunia edukasi itu nggak ada nggak ada competitors ya, jadi kita memang mau solving problem yang sama karena yeah, yeah. besar sekali kan problemnya kan. gitu yeah. Angkanya juga gede angkanya, jadi problemnya tuh lulusan. Uh... Perguruan tinggi atau fresh graduate ini Indonesia itu tidak bisa catch up sama uh, Kebutuhan industri gitu loh That's why kita berusaha closing the gap Kita nggak berusaha 100% Bakal bisa keisi 100% ya mm -hmm. Tapi kita kayak cuman uh, doing something Apa nih yang bisa kita bantu untuk closing the gap ini gitu kan betul, Dan itu butuh betul. banyak uh, tangan sih Nggak cuman kita doang ya Mas saya. Ini harus jadi, jadi ya. gerakan semua orang bersama, gitu kan Iya harus jadi gerakan bersama Di semua orang yang ada di dunia teknologi Untuk bisa apa yang namanya mem solve uh, problem ini bersama-sama karena uh, selain gap itu juga ada gap lagi Mas Riza yang aku temuin setelah aku apa ya dua tahun di deeptech gitu kan apa tuh? jadi uh, ada gap antara junior dan ke middle senior oh, gitu kan iya, iya, betul. Uh, jadi bahkan uh, banyak teman-teman di tech yang kesulitan mendapatkan talent middle senior karena Ya juniornya ini uh, sulit untuk uh, apa naik ya level. Uh, naik level ke middle senior ini karena memang belum ada yang uh, support itu gitu loh. That's why hmm. sih semoga ke depan kita juga bisa bikin apa ya sebuah program mungkin atau course yang bisa closing bukan closing the gap juga upskilling sih upskilling ya, lah upskilling ya. ya. Ya betul upskilling sih kayak gitu. Karena kan di hmm. kan kita banyak senior ya yang udah udah ada udah gabung di deep Tech juga gitu kan. yeah. Jadi semoga ini Ide-ide uh, kita itu bisa bisa ngebantu dunia teknologi di Indonesia lah Bahkan di kampus-kampus pun udah mulai muncul dosen-dosen kekinian kan Kayak Pak oh Gu iya. walaupun sekarang udah nggak jadi dosen Terus ada ya, ya, Sandika Kagali ya. ada Pasti Abudi yang, yang masih di akademisi tapi hmm. mereka mencoba mendobrak dari dalam Kalau kita kan mendobrak dari luar kan gitu kan hmm. Kalau mereka mendobrak dari dalam gitu dan pasti banyak akan banyak e, bertumbuhan sosok-sosok e, seperti itu nanti ke depannya Iya ya. ya, kita memang harus ini harus semakin banyak Maksudnya memperbanyak sih mas ya Memperbanyak orang-orang ya. inspiratif ya. ini gitu ya. Gak cuma Jakarta doang sih menariknya di luar kota juga udah mulai banyak nih mas Riza Betul. Iya kayak siapa ya yang kita kemarin undang mas Riza Sekolah coding kalau gak salah Sekolah coding Ilman Ilman tuh di Makassar ya Makassar iya Hmm, menarik sih menarik. Aku aku seneng sih kita udah mulai maksudnya mulai banyak bermunculan gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan tuh udah mulai kelihatan nih dampaknya mas Riza. Iya betul. Kita pengen kesetaraan kan supaya dapat akses seluruh Indonesia dibantu juga dengan COVID ya. <lain> <lain> dibantu dengan COVID. Ya. <lain> <lain> dibantu dengan COVID. Jadi akselerasi. Jadi akselerasi iya, cepat iya, betul, gitu. Kalau dulu kan kayaknya terpusat di Pulau Jawa ya orang-orang yang Istilahnya yang senior-senior yang jago-jago tuh banyak di hire Jakarta atau Pulau Jawa Atau bahkan mereka kayak si perusahaan-perusahaan ini scouting ke daerah-daerah Tapi habis itu di hire untuk dipindah ke Pulau Jawa gitu Kalau sekarang kayaknya udah mulai banyak juga ada beberapa perusahaan yang gue tahu Mereka berani mengambil keputusan untuk remote full semenjak pandemi Bahkan setelah pandemi pun mereka mau full remote dan orang-orang uh, yang jago-jago ini akhirnya pulang kampung gitu. Iya betul-betul banyak yang pulang kampung kan. Dan harapannya mereka hmm. bisa mengembangkan ekosistem di daerah-daerahnya masing-masing gitu. iya ya. ya kayak kita sebut saja Sofian yang ada di Palembang ya Mas Riza. Iya <laughs> <laughs> ya, terus uh, kalau di Malang ada Mas Andi gitu kan. Kita mm -hmm. juga Diptek lagi berusaha mengaktifasi Semarang nih Mas Riza. Hmm. Untuk teman-teman komunitas di Semarang gitu kan kita pengen uh, udah udah 2 bulan ini kita bikin acara sih tapi masih hybrid gitu kan masih online offline uh, tapi memang euforianya tuh belum belum jadi gitu jadi mungkin kita masih apa akan coba start lagi di tahun ini gitu jadi mengaktifasi kembali teman-teman regional. Jadi biar nggak terpusat ke Jakarta sih. Karena Jakarta udah penuh banget orangnya macet gitu. Iya. Masih Rijaja pindah. <laughs> Tapi masih tangsel pindahnya. Masih tangse. Jakarta coret lah ya. <laughs> <laughs> iya, iya. Kalau Zervan apa, Van? Pengennya, Van? Kalau untuk di podcast ini ya pastinya... Ya semua podcast yang dipegang pegang jadi... Minimal masuk 100 besar, chart Amin <laughs> Amin Sip. Yeah. Uh, Mungkin kalau besar, seratus ada sedikit ide sih Kepikiran tadi saat Mas besar, bilang Pengen Berinteraksi sama seratus besar, seratus besar, seratus besar, seratus besar, seratus besar, Yang dengerin para pendengar Itu yang mau bertanya atau mau uh, yang bertanya tentang sesuatu kayak misalnya ngirim uh, email gitu loh nanti uh, ditanggapi sama narsum yang uh, apa namanya itu? narsum yang bersangkutan gitu sesuai ini jadi mungkin interaksi sama interaksi sama pendengarnya tuh bisa lebih jalan kalau gitu. Hmm. Berarti mungkin sebelum kita mulai tek rekaman, kita harus woro woro dulu kali ya, siapa ya, bisa kayak gitu, atau jam. mungkin setelah uh, waktu hampir beres rekaman, misal kayak kalau ada yang mau kirim pertanyaan, bisa ke email gitu. Oh, oh, nextnya ini Mas Riza, jadi aku kemarin uh, diskusi sama tim community kita bahwa nanti uh, cerita dek. De de Tiktok, kita kan juga ada satu produk di TikTok namanya ya di YouTube akan jadi perpanjangan tangannya cerita developer. Jadi nextnya dari teman-teman cerita developer nanti salah satu akan bisa dapat panggung lagi di cerita hmm, di, di Tiktok. Dilanjutkan gitu. Gitu. gitu ya? Ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya jawab langsung itu bisa langsung ke Tiktok gitu. Hmm. Jadi nanti kita A bikin closing ulang mas Reza. Oh. Rekaman okay. <laughs> closing lagi nih nanti kita. Gitu. <laughs> Oke okay, siap siap. Atau ini juga kita juga bisa buka ini kan Discord kan Discordnya di oh, iya. bisa kita manfaatkan kan gitu kan. Jadi misalkan pada saat sesi rekaman tuh. Uh, Pendengar-pendengar yang udah join di Discord mungkin bisa dengerin saat kita rekaman, saat kita salah ngomong atau gimana gitu kan. Atau kalau mau ada tambahan pertanyaan bisa ikutan di situ gitu. Tapi yang enggak via suara tapi via teks aja gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Bisa bisa kita coba nanti di yeah. Discord ya. Ya, kita teman-teman ada tuh. Discord juga. Discordnya yeah. kalau mau join bisa ke bit.ly/ deeptech discord. deeptech discord. Iya. Gitu. Jadi jangan lupa nanti join ke situ. Nanti kita ada ada beberapa room yang bisa buat ngobrol sama senior-senior teknologi ya semuanya sih, gak cuma senior aja. Iya. Teman-teman semualah. Ada ya. Ada junior, bisa. ada senior, ada yang baru belajar juga. Jadi kalau ada ini nah. ada yang mau didiskusikan, ada yang mau cari mentor bisa ke sana. Iya iya iya. Karena mentor betul, itu penting betul. banget sih. Dan mentor itu bisa bentuknya bisa banyak ya. Uh, istilahnya bisa dari biografi, bisa dari ya, dari podcast gitu harapannya podcastnya cerita developer juga jadi sumber uh, ini ya mentor gitu ya uh, atau dari tulisan-tulisannya mereka, di follow, diikutin gitu itu juga bisa jadi salah satu cara untuk uh, mentorship gitu nggak hanya harus ketemu one on one, ngobrol gitu juga enggak gitu. jadi sekarang udah agak berubah sedikit ininya, caranya sebelum closing, uh, gue mau ucapin terima kasih dulu buat narasumber kita Oh, Mulai iya dari betul. Kevin, ada Derza, terus ada Mas Doni, ada Firdaus, Henki, Evan, Fauzan yang di uh, Dubai. <laughs> terus ada uh, Pria ada Rendra, siapa lagi, ada William juga, ada Peter, Pandu, siapa lagi, uh, Iqbal, ya, Setia Budi, uh, Levi kita sampai kita banyak ya banyak ya ternyata banyak sekali ada Mas Didi Kujaksono, ada Mbak Cici ada ya, Mbak Cici Norman iya hmm. ada uh, Pak Eko ada Mas Ivan Odi ada Pak Go ada Mas Ibun, ada Feni yang tadi Iya, Itu itu daftar uh, narasumber kita di tahun 2021 dan uh, ada banyak lagi narasumber lain di 2020 sampai 2018 uh, Pertama kali ceritanya developer jadi terima kasih banyak atas uh, cerita dan inspirasinya Dan juga terima kasih buat Sari dan juga Zafran yang udah bantuin dan temenin Terima kasih juga buat teman-teman yang mendengarkan karena nggak mungkin kita ya. ada podcastnya tanpa ada kalian gitu. Jadi uh, terima kasih banyak udah mendengarkan, udah ngikutin sejauh ini dan kalau ada uh, apa kritik saran ataupun ada apapun yang ingin kalian sampaikan gitu ya, pengen pengen dong nanya ini ke narasumber si ini gitu. Bisa DM kita Bisa DM uh, Deep tech Atau mau kirim email Juga boleh Dari media apapun Nanti kita akan coba uh, Akomodasi Teman-teman jangan lupa Rating cerita developer Di Spotify Sekarang karena ada Sistem rating kan Di Spotify Oh sudah ada ya hmm, Sudah ada Jadi mantap. jangan lupa Di follow Terus di share Karena uh, Ini sangat membantu Buat teman-teman yang lain Tahu uh, Terinspirasi Apa namanya Narasumber-narasumber Yang lain juga Dan jangan lupa Di rating Biar kita dapat rating bagus Biar itu bisa jadi bahan bakar kita sih ya Mas Riza ya Betul Uh, rating rating jelek juga gak apa-apa. Yang penting tau <laughs> jeleknya tuh apa gitu. Oh iya betul. Wah, betul. Ini hostnya nggak bagus hmm. jelek ganti aja gitu. Ya udah kita hmm. coba cari nanti hostnya yang bagus gitu kan. Oke okay, siap siap. siap <laughs> yang penting ada ininya lah. Ada action plannya. Jangan bilang jelek jelek doang gitu kan. Kalau nah, misalnya orang iya. bagus ya apa yang bisa kita perbaiki apa yang bisa kita improve supaya jadi bagus. Iya, gitu iya, iya betul betul betul. Karena feedback tuh apapun uh, penting ya buat kita Mas Riza ya. Penting penting iya penting sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai, uh, Sampai apa? jumpa di... Sampai jumpa di episode sebenarnya nanti di 2022. Nah, kalau ini episode lucu-lucuan. Kita eh, jarang ya ada episode <laughs> begini. Iya. Lah, Kritik dan saran bisa dilayangkan ke Fahmi at gmail.com. Atau mention lewat Instagram Detek.id dengan hashtag "ceritanya developer". Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karya-karya karyakarsa.com karya atau beli merchandise ceritanya developer di wwwciptalokacom karya Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, bye.